Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Yang mujib gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dijauhkan dari segala merah bahaya malapetaka bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbal alamin Oke okay, guys ya di sini bulan Agustus Alhamdulillah banyak sekali acara-acara ya Dilakukan oleh sekolah-sekolahan dan lain sebagainya Dan salah satunya adalah Upacara pengibaran bendera merah putih Dan juga guys setelahnya yang biasa kita saksikan yaitu pawai daripada kepolisian, tentara dan banyak lagi istilahnya mengenalkan budaya budaya Indonesia kepada mancanegara. So, di sini guys berkenaan dengan bulan Agustus juga dan kalau pengibaran bendera di Malaysia itu bagaimana ya? Jadi, saya juga istilahnya pengen tahu bagaimana istilahnya pengibaran bendera jalur gemilang di Malaysia. So, di sini sudah ada video ya, yaitu upacara pengibaran bendera Malaysia di tahun 2017. Saya sudah mencari, guys, ya, di tahun-tahun yang 2020 ataupun 2019 seperti itu, dan belum mendapatkan. Jadi, buat teman-teman sekalian, kalau ada istilahnya video terbaru daripada upacara pengibaran bendera Malaysia, so... Langsung saja DM di Instagram saya, agar kita bisa tengok bersama. So, di sini guys, daripada Indahku Production. So, langsung saja kita play videonya. Let's go! Atau cara Majlis dimulakan dengan Majlis menaikkan Jalur Gemilang dan Nyanyian Lagu Negaraku yang diketuai oleh Lieutenant Ahmad Faisal bin Abdul Aziz (TLDM). Hadirin okay. dimohon berdiri dan menyanyikannya bersama-sama. Dengan penuh bersemangat. Oke, okay. ini upacara di mana ya, guys ya? Alright. Ini Paskibraka. Kalau kalau di Indonesia namanya Paskibraka, guys. Bener. Oke. Okay. Oh, langsung dibawa kayak gini ya benderanya. Beda. Kalau di Indonesia nggak dibawa gini guys. Jadi dilipat dulu gitu. Alright. Ini apakah di ini ya guys. Di kerajaan gitu ya. Atau di beberapa tempat ya. Di sini tidak disebutkan soalnya tempatnya di mana. Coba komen ya guys. Oh sayang sekali di sini suaranya kecil banget. Hampir enggak ada suaranya ya. Ini Yang bawa satu, dua, tiga, empat, oke, ada delapan orang yang bawa Alright. paling deg-degan ketika kita menjadi Paskibraka dan mengibarkan bendera, karena disitu kayak... Wow, takut salah gitu guys Istilahnya terbalik lah inilah Aduh, bener-bener Jadi harus benar bener latihan Sekuat tenaga dan fokusnya juga Oh Innalillahi Merinding asli rinding banget guys Oke okay guys, itu video pertama ya. Kita lihat di selain pengibaran bendera jalur gemilang yang ada di Malaysia dan saya baru tahu ternyata pembawaannya seperti itu. Dan di sini ada salah satu video lagi guys, yaitu inilah cara negara lain mengibarkan bendera guys. So ya, yeah, jom kita tengok lagi guys dari negara mana aja yang ada di sini. Kalau dari thumbnailnya ada negara Brunei juga, ada Malaysia, Singapura, Indonesia kalau tidak salah seperti itu. So jom kita tengok videonya, let's go. Oke okay, ini daripada media jom, let's go. Oke okay, ini Indonesia. Wari sebuah negara tentunya menjadi kebanggaan setiap warga Betul. negaranya Seperti halnya kita sebagai bangsa Indonesia Tentunya menjadi momen bersejarah bagi kita Betul. semua Untuk mengingat perjuangan dan pengorbanan para pejuang dalam merebut kemerdekaan Indonesia nah, di Indonesia dilipat gitu guys kemerdekaan tentunya identik dengan pengibaran bendera namun, tentunya setiap negara punya cara masing-masing dalam menyebarkan bendera kebangsaannya. Betul, lantas gimana sih pengibaran bendera di negara lain? Berikut videonya. Oke, okay. oh, Cina, wow! Kayak gitu ya. Wow. Oke okay, Malaysia. Oke okay, ini video yang tadi ya guys yang sudah kita tonton ya. Oke okay, berarti memang uh, yang 2017 aja yang didokumentasikan ya. Yang ada di YouTube maksudnya. Kalau yang lain nggak tahu juga guys. Coba aja uh, teman-teman cari ya kita pengen lihat juga istilahnya kemeriahan bulan Agustus yang ada di Malaysia Brunei ya di Singapura di Thailand juga Oke okay. Oke okay, ini Brunei Darussalam Oke okay, dilipat ya Wow alright Vietnam Oke okay. Oh beda-beda ya Masya Allah Oke okay, ini lagu kebangsaan Vietnam India. Oh. Ini mengingatkan saya guys ketika umroh ya daripada mereka ini ada yang muslim-muslim sana itu kebanyakan ya kayak gini guys. Jadi kayak warna-warnanya itu mencolok dan juga istilahnya apa ya? seragam ya daripada India itu banyak yang seragam guys. Benar. Oke. Okay. Oh ini langsung ya ada ada ininya ada petugas bukan petugas bukan kayak paskibraka tapi memang betul-betul kayak pemimpinnya gitu yang buka. Alright, oke okay. Islamabad. Pakistan. Oh. Indonesia. Oke okay, seperti ini yang paling yang paling deg-degan guys seperti ini pengambilannya ya pengambilan bendera merah putih dan diberikan oleh langsung oleh presiden Indonesia. Dan itu bikin deg degan banget. Dan itu momen yang tak terlupakan oleh Paskibraka ya. Alright. Oh, oh, oh. oh masya Allah. Oke okay guys, sudah selesai videonya. So itulah tadi ya dua video ya pengibaran bendera merah putih dan juga pengibaran bendera Jalur Gemilang dan juga dari Vietnam, dari China, Islamabad dan juga Brunei Darussalam. So memang berbeda-beda setiap negara, tapi tetapi yang terpenting adalah mencintai negara kita dan juga istilahnya senantiasa mendoakan agar negara kita menjadi negara baldatun bathon warabun agafor. Jadi kita memang betul-betul dalam kesadaran kita selepas Seolah kita kena mendoakan tanah air kita negara kita tercinta ini guys So buat teman-teman semua terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai Apabila ada salah kata kami mohon maaf Terus lanjutkan kebaikan-kebaikan yang telah kita perbuat Dan juga orang tua kita perbuat Agar supaya orang tua kita mendapatkan kebaikan itu sendiri Terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya Apabila ada salah kata mohon dimaafkan Saya Pemiru Tudri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh